Inilah biodata dan profil istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawadhi yang disinyalir sebagai saksi kunci atas kematian Brigadir J. Diketahui bahwa Putri Chandrawadhi adalah seorang wanita keturunan Bali. Namun ia seringkali berpindah kota untuk mengikuti ayah dan suaminya bertugas. Putri Chandrawadhi diketahui merupakan teman sekolah Verdi Sambo semasa di SMP. Keduanya lulus di tahun 1988. Sebelum menikah dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati merupakan seorang dokter gigi. Namun setelah menikah, ia sudah tidak menekuni profesinya lagi. Selain suami yang memiliki pangkat dan jabatan tinggi di instansi ternama Indonesia, diketahui bahwa Ayah Putri Chandrawati juga memiliki jabatan tak kalau mentereng dari Verdi Sambo. Ayah Putri Chandrawathi merupakan seorang anggota TNI Bintang 1 dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal, Brigjen. Nama lengkap, Putri Chandrawathi, umur, sekitar 49 tahun beragama, Kristen mempunyai tiga orang anak. Demikian profil dan biodata Putri Chandrawathi, istri Irjen Ferdi Sambo yang disebut jadi saksi kunci kasus kematian Brigadir J. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda dan subscribe agar mendapatkan update berita terkini. Terima kasih.